Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi di channel Indonesia Kamera.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 banyak orang oke yang pertama silakan kalian onkan kameranya oke terus yang kedua buka tutup lensanya seperti ini ya dipencet ini. oke nah kan tampilnya kan jadi seperti ini tampilnya di layar kalau kalian mau menampilkan di viewfinder nya kalian tinggal dekatkan filmnya ke mata kalian nanti kurang lebih sinyal seperti ini nah oke okay. yang berikutnya kalau kalian ingin mengatur mengatur mengatur pengaturan kamera ini kalian tinggal pencet ini di yang ada tulisan di ini Nah Nanti akan muncul seperti ini. Kalau kalian mau ngatur-ngatur ini, menunya kalian tinggal pencet FN. Nah, kalian bisa atur sesuka kalian. Nah, ini pengaturan timernya, lalu pengaturan flash keliatan ini single shoot autofocus automatic continuous dan ini manual fokusnya Oke okay. kalau di mode autofocus kalian tinggal pencet separuh tombol shutter-nya. kita kembalikan dulu ke mode display pencet separuh sampai bunyi titik nah ini kalian bisa jepret ya yeah. Dan zoom bisa menggunakan ini, diputer atau juga bisa geser ini. Nah, kalau zoom in ke atas, kalau zoom outnya ke bawah. Oke, kalau kita coba manual fokusnya ya. Kita coba manual fokusnya. Kalau manual fokus yang diputer ini untuk mengatur fokusnya. Jadi kita tinggal mengatur fokusnya dan zoom in zoom out menggunakan ini Zoom nya Oke kita coba Lalu langsung bisa oke kalau kalian masih pemula kalian bisa menggunakan mode P atau pengaturan otomatis kita ganti fokus dulu nah kalau di mode P ini kalian tinggal jepret dan atur ini putar rodanya untuk mengatur diafragma dan shutter speednya nah kalau di mode manual kalau roda ini berfungsi untuk mengatur shutter speednya kalian bisa mengatur dan roda yang disini untuk mengatur dia fragmanya atau aperturnya. ISO bisa kalian atur di sini langsung. di mode display atau juga seperti tadi di DSP klik FN langsung ini. Nah, ini sama saja. Nah, untuk menggunakan flashnya nya kalian tinggal pencet ini. Nah flashnya akan keluar seperti ini Kalau mengembalikannya kalian tinggal di klik seperti ini ya Kita coba flashnya Kira-kira nah. hasilnya -kira seperti itu tadi ya Nah untuk kalian Kalau mau melihat hasil foto atau membuka galerinya Bisa tinggal klik ini Nah, kalau menggeser bisa ditekan atau diputar rodanya. Oh ya, kelupaan untuk model timernya bisa klik di tombol kiri ini ya. Ini timernya. Oke, yang berikutnya. Oh ya, baterai tempat baterai. Tempat baterainya ada di bawah. Cara membukanya yaitu digeser ke kiri terus buka. Lalu mengeluarkan baterainya. Ini yang biru-biru ini digeser ke kanan dikit. Nah, nanti baterainya akan keluar seperti ini. Cara memasukkannya pun begitu. Tinggal dimasukkan sampai punya klik gitu. lah ini tempat tempat memorinya di sini. Ini kan meletakkannya tinggal didorong aja, ditekan. Nah, yang istimewa dari Sony A6000 ini layarnya bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi kalian mau rekam serendah apapun kalian bisa lihat di layarnya sini. Nah Kalau menggunakan kamera ini bisa lihat serendah apapun kalian bisa melihat layarnya. Oke dan berikutnya cara untuk merekam, merekam di kamera ini kalian tinggal pindah ke mode video nah ini sudah masuk kalau di mode video saturnya ini tidak bisa digunakan Oh akan muncul seperti ini kalau mau mulai merekam tinggal tekan tombol yang di pojok ini tombol merah ditekan nah ini sudah mulai merekam sudah mulai merekam untuk mengakhiri sama Klik tombol ini, yang di pojok. Oke. Okay. Oke, okay, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah melihat video di Indonesia Kamera. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya. Oke, okay, sampai jumpa di lain video.